Hai guys, di sini aku mau kenalin kalian produk Mandela Body Care. Satu paket isinya 3 item dan harganya cuma 80.000 loh. Yang pertama, di sini ada Daily Lotion Charming with Sunscreen. Kandungan yang ada di Daily Lotion ini mampu mencerahkan kulit kalian.